Ini umpan unik nih Dari Andrew Sambora Klik, ini bukan iklan ya Tapi hmm. memang nyata Jadi klik, diremes-remes hmm. Sampai di KSC air panas Air panas Namanya darurat nyiramnya juga masih amatiran Ini cuma Hanya di Andri Kebanyakan sudah oh, langsung diaduk-aduk kalau diaduk-aduk diaduk-aduk diaduk -aduk. Diaduk -aduk. aduk terus sampai kalis sudah jadi nih ya? dong sudah sudah siap pakai Gampang kan, di Bogor enggak ada yang rumit. Cara ini pancingnya, ini jaraknya kira-kira berapa Dari pancing. Berapa senti ya. Mana pancingnya mana? Nah ini pasti timahnya. Nah, ini timah, timah tepira. Pancing, pancingnya nol wadiga. Ini ujung pancing, ini Lampung. rampung. Nah ini cara ini umpannya cil cil jadi masukkan ke Pancingnya nah rangka nah ini goyang Merek ta. Nah. Ini baby. Baby ah, namanya adek, Pakar <coughs> beunteur. Nah ini mancing sore. Enakan tempatnya. Si Ini di Bogor airnya bening. Strike. Heboh. Coba lihat sih lihat-lihat. Bentar ala-ala. Ya, tuh. Ini khas Bogor. Bentar. sih kecil tarikannya men. master ya Saya Nah, tuh. Dapat bayi. Nah, tuh mana dapat. Cui cui. <SISITAN> ah, berhasil berhasil berhasil berhasil berhasil berhasil Brasil. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil.